Mm-hmm. Ala wa ijadu ma lahu Mustahil bagi Allah mewujudkan sesuatu daripada alam semesta karena terpaksa mewujudkannya, atau tidak menghendakinya. Mu'tazilah mengatakan keburukan di dunia Itu bukanlah kehendak Allah Tapi kehendak selain Allah ha, Cuba ditanya kini Awak punya kehendak baik dan buruk Khair wa syar Allah cuma khair Mana banyak kehendak awak atau kehendak Allah? Bahaya kira-kira Itu banyak kehendak awak daripada kehendak Allah Bahaya nak. Mu'tazilah ingin mensucikan Allah tapi malah mengotorinya. Mengotori pemahamannya terhadap Allah. <tik> <tik> aw ma'az-zuhul. Zuhul itu enak terjemahannya apa Bu <tik> <tik> ya? Aw li ghaflah, aw bi talil aw bi Karena Allah lupa. Jadi Allah mengantukan tu Ustaz, ah, terjadilah alam semesta. <tik> <tik> itu zuhul di ghaflah itu maksudnya begitu. Yo. apa istilahnya jadi tanda Allah mengigau jadilah alam kan itu bayangannya orang-orang uh, ajaran-ajaran sebelum jadi mereka membayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu inyo tabayang bayangnya satu keburukan nah, itulah menjadi iblis nah, itu zuhul dan ghaflah jadi Allah itu punya zuhul dan di orang ghaflah itu iblis yang mitologi Yunani mitologi Yunani kan di situ makanya anak dewa itu dewa tuh beranak Aduh anak yang elok ada anak jahat Yang jahat, Ayah, jahat tuh ketikonyo sedang lindur-lindur dulu lindur, lindur, lindur. kan <guluhnya> ngigau-ngigau jadul jerilah tuh anda nah, kita keep itu nah sekarang yang berkaitan dengan ilmu akidah dan falsafah au bit ta'lil au bit Allah tidak menciptakan alam semesta karena Ilat seperti Ilat sebab ya. Kenapa dialah musa asbab? sebab Allahlah yang menciptakan sebab-sebab itu di orang filsafat Allah itu tidak mungkin menciptakan suatu tanpa bahan tanpa sebab maka mereka buatlah teori namanya void void Pancaran Karena Allah memancarkan Sesuatu dari dirinya muncullah akar pertama, akal kedua, ketiga Itu sudah dibantah oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi mereka ingin cari Titik hubung Antara alam semesta Dan Allah subhanahu wa ta'ala Itu illat Apa sebab ilat itu Pertanda Al-Qusur Kekurangan Allah itu sempurna, maka ndak butuh sebab.